Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Kerajaan Media Youtube Channel Wuhi. Seperti biasa, bareng saya Bagas Begani Dan saya Ajos, Koordinator Tongtong -tong Prek sekota Pekalongan Luar biasa, saya ngobrol bareng Koordinator Tongtong -tong Prek sekota Pekalongan Ya jadi buat temen-temen yang di rumah, kalau mau sahur jangan khawatir Nanti anak buah saya <laughs> siap libat semua <laughs> Siap ya dari pelosok sampai ke kota, Tongtong ya. -tong Prek semua ya? Keprok semua pakai Tongtong Prek, <laughs> okay. biar kalian bangun Oke okay, siap, nah uh buat kalian yang di rumah yang nonton ini puasanya gimana nih lancar nggak selama seminggu ini ya Semoga lancar buat teman-teman lancar ya harus lancar dong harus lancar harus lancar puasa atau itu bukan uh, bukan hal yang susah Iya sebenarnya ada sih? Enggak enggak susah, susah. sebenarnya karena memang puasa itu satu kewajiban buat kita <laughs> <Okay, laughs> Ini siap, kan iap. buat tiket ke surga sana <laughs> Nanti Kali ini kita mau bahas apa nih Kita mau bahas tips buat berpuasa biar hmm. nggak bolong-bolong biar lancar biar maksimal Ya jos lah ya bro Iya jos langsung aja yang pertama apa nih? Yang pertama buat teman-teman jangan kemana-mana stay di rumah karena ingat kesehatan juga kita kan dihimbau buat di rumah hmm, aja dari pemerintah stay at home, stay at home. dan juga cuaca kan sedang nggak karuan kayak hati kamu <laughs> <laughs> nggak karuan kayak muka kamu <laughs> iya berantakan <laughs> pokoknya ya jadi jaga kesehatan tetap stay di rumah stay at home. itu selain selain itu juga karena biar biar nggak biar hemat tenaga juga iya, ya iya hemat tenaga jadi nggak ada alasan wah capek karena kita bekerja keluar rumah, oh. jadi puasanya sampai jam dua siang aja <laughs> jangan, jangan, jangan, jangan, jangan itu bukan puasa itu. Ya, iya ini. bukan puasa, nggak niat niat aja baru puas toh. Ya. bukan iya. niat, nanti visi-misi kami sebagai tong-tong uh, prek, -tong ah, percuma, percuma dong, percuma. Percuma, percuma kita harus tetap maksimal buat berpuasa oke okay. Terus yang kedua tuh makan secukupnya sesuai porsi. Jadi kalau yang hmm. buat kalian yang puasa, kalau buka tuh ya jangan jangan bahasa dendam gitu. Jangan iya. makan brutal. Wah, ayam satu giguntung dimakan. dimakan. Apa es satu baskom dimakan. Jatahnya Bapak Ibu dimakan, dimakan. jatah fakir miskin dimakan. dimakan. Wah, dosa kamu Dosa kan, dosa, kawan. dosa dosa. Jatah fakir miskin dimakan. Iya. Oh, eh hey, e, jatah jang sensor aja. Nanti nanti tolong disensor ya nanti editor oh, <laughs> oh ya editornya saya jadi <laughs> ingat kalau jatah fakir miskin jangan dimakan jangan, jangan dimakan absolutely haram oh apa itu artinya? absolut haram haram yang absolut haram, haram, haram yang banget absolute. menurutnya iya nggak bisa diganggu-gugat pokoknya haram gitu itu haram iya kalian iya. di rumah jangan berber -ber lah ya kalau hmm. setelah berbuka puasa itu ya, nanti jangan-jangan dijadikan alasan terlalu kenyang akhirnya nggak terawet nah itu nah, ini. biasa saya Oh kamu juga ya, <guloh> karena memang beberapa anak buah juga kayak gitu. Sering saya marah marahin juga. Terakhir saya gantung dia di apa pendungan tongtong brek. -tong Gak <guloh> <Masa> sadis ya? Iya, <guloh> karena sering jadi tongtong brek -tong kita juga jadi tukang bukul. Kalian kalau nggak berpuasa, bukul. Awas kalian ya. lu juga juga jaga asupan nutrisi ya. Iya. Jangan makan es barangan. Makan es terus, es terus, hmm. batuk jadi PDP kali ya. PDP nanti hati-hati kalau Hati -hati. kalian batuk, waheng, bersin, ba batuk, bersin, bersin itu di sini wah. PDP. Bede berbahaya kalian. Oke okay, ya, habis Abdul <laughs> Nomor tiga selanjutnya. Berolahraga. Tetap walaupun puasa tetap olahraga ya. Iya, jangan malas. Sekali lagi saya tekankan jangan malas buat kalian. yang minimal olahraga jari buat main PUBG <laughs> di rumah, PUBG kawannya mabar. Atau enggak <laughs> kita push up. Iya oh, itu jangan santai kalau enggak, olahraga yang bisa dilakuin di rumah. Nah, iya di rumah. Hari kecil, lari kecil. Kayak dari kayak fitness-fitness yang ya angkat meja, angkat itu main. Hmm, angkat kalon itu kan bisa bermanfaat buat di rumah juga. Ya, ya. udah, <laughs> udah kita lanjut udah. yang ke berapa tadi? Empat. <laughs> kalau yang pertama tuh, eh kalau yang keempat tuh beribadah semaksimal mungkin. Jadi ingat. Ini tuh ibadah loh ya. Ibadah. Ini, Wajib kewajiban. ini kewajiban, kewajiban. Jadi jangan kita itu menganggap ini sebagai beban gitu loh. Iya. masa bulan Ramadan cuma berpuasa nahan haus dan lapar kan? Oh nggak itu, itu. Kalau itu bulan tanya. puasa itu kan nggak cuma itu. Kita harus menahan angry bird. Angry bird. Oh, apa? Itu? Selain menahan angry aja, kita juga buat cowok harus menahan bird. Iya. <laughs> ini jadi persoalan bersama <laughs> sebenarnya. Terutama yang cowok ya. Iya jaga mata. Jaga mata. Tolong yang cowok-cowok tuh jaga mata. Makanya jangan hmm. banyak keluar, apalagi tempat ramai nglihat siluet, tau lah siluet apa? Iya siluet. Tapi kita jangan cuma menyebutkan yang cowok, buat hmm. yang cewek juga jangan mancing mancing kalian. <laughs> ya. Jangan mancing mancing. Sekiranya kalian punya uh, objek yang bikin puasa ya, kita berkurang batal. pahalanya, tolong itu di cover dulu. Sementara, di cover, sementara sebulan aja. Itu dikemas dengan sebaik mungkin, hmm. biar nggak uh, keluar pada akhirnya. Keluar apanya? itu, yang objek-objek yang cair, yang membatalkan puasa harus dikemas dengan baik jadi.. ditutup ya? iya.. jangan menyalahkan cowok terus oh iya, berarti cowok nggak salah-salah ya? iya.. ngaku, kalian jangan.. jangan kolot! kalau kamu itu jangan kolot! kalau misalkan ada objek yang keluar puasa kita batal, kita berdua masuk neraka! bukan cuma cowok ya? iya.. Itu <laughs> jadi itu tetap kerja sama aja. Yang cowok jaga mata, yang yang cewek, cewek? jaga yang dilihat mata. Hmm, iya. Biar nggak dikira celalatan. Hmm. Lanjut aja. Tuh lanjut lanjut dong. Itu hari iya. jadi itu tipsnya. Tipsnya lima ya, nah. tips buat uh, itu yang yang lima itu jaga pandangan itu tips kelima. Hmm. Jadi itu lima <laughs> tips dari kita buat kalian yang biar puasanya makin lancar, makin fokus, tetap stay fokus. Ini tuh ibadah apalagi sama ini tuh kita harus tetap berdoa coy iya berdoa biar wabah covid-19 ini cepat selesai, cepat rampung biar yang tahun ini kan juga banyak yang gagal mudik ya tidak iya. bisa mudik, terpaksa tidak bisa mudik itu sakitnya luar biasa tuh, sakit hatinya nggak ketemu keluarga besar di momen Idul Fitri iya, belum Masih lagi di kosan di dia nggak bisa bekerja jadi mm -hmm. harus survive dengan wah Nah, ada pendapatan tapi pengeluaran terus jalan Terus jalan Itu ditambah nggak bisa ketemu keluarga, mm. merintih-rintih gitu. itu Itu merintih, sakitnya uh dimana-mana di, cuma di sini Iya, ke kepala pundak lutut kaki Kepala pundak lu lagi Iya, yeah. <laughs> nanti kita sensor <laughs> Biar enggak menyinggung ke perpolitikan, <laughs> oke okay, siap. Nanti Jadi, nanti. itu aja tips dari kita Iya, itu mas Jangan lupa, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, nyalain loncengnya, share ke semua sosial media kalian. Dah, terus komen, like video ini, terus jangan lupa pantengin channel kita terus. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah. Ya.